man kaum muslimin dan muslimat salat maghrib rahimani rahimakumullah hari-hari kehidupan terus bergulir dengan cepat tidak ada yang bisa menghentikannya tidak terasa dalam waktu dekat ini kita akan menyambut tamu yang sangat agung, kemuliaan yang sangat besar, bulan Ramadan. Karena itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, umur yang dianugerahkan kepada kita semua. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita ini dan memberi balasan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini, Acara khusus Ta'mir Masjid Agung. Semoga Allah Subhanahu SWT mencatat kebaikan dan pahala untuk kita semua. Dan menjadikan pembahasan kita di antara Maghrib Isya ini bisa sebagai pembuka pintu kebaikan mengantar kita kepada jenjang dan derajat guna menyambut bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Kaum oh muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. bahwa hidup ini adalah pertanggungjawaban. Setiap dari kita memiliki dari lembaran-lembaran amalan catatan-catatan usaha yang kita semua akan menjumpainya lah di kemudian hari dan mempertanggungjawabkannya. Ya yuhal insanu, innaka kadihun ila rabbika kadhaham fa mulaqi. firman wahai manusia, hukumnya kamu berusaha dengan sebuah usaha, kamu nanti akan menjumpai segala usahamu. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan. Man nafsihi, wa man wa ma lil abid. Siapa yang beramal salih maka untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat kejelekan. Dia sendiri akan menanggungnya. Dan Rabbimu tidak akan pernah membalimi seorang hambapun. Dan di akhir surah. Zalzalah yang kita dengarkan tadi di sholat maghrib. Ya yara. Siapa yang beramal? Satu darah dari kebaikan dia akan melihatnya. Ya yara. Siapa yang beramal? Satu darah. Satu biji kecil. Darah itu asalnya dalam bahasa Arab. Semut kecil diibaratkan untuk sesuatu yang paling kecil namanya dar. Siapapun yang beramal sekecil apapun dari perbuatan kejelekan dia akan melihatnya. Dan di dalam hadits qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu Rasulullah meriwayatkan bahwa Allah berfirman, "Ya ibadi, innamahi a'malukum asihha lakum thumma uwaffikum iyyaha." wa anak Adam hamba-hambaku itu adalah amalan-amalan kalian sendiri aku catat dengan sangat detailnya kemudian ku sempurnakan pembelasannya untuk kalian Siapa yang mendapatkan kebaikan maka itu untuk dirinya sendiri hendaknya dia puji Allah yang memberikan Kemudahan dia melakukannya. Dan siapa yang mendapatkan selain daripada itu. Maka jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Kita ini banyak amalan. Bahkan kita banyak melakukan kesalahan. Dosa-dosa dan kekeliruan. Itu sudah pasti. Namanya manusia. Itu adalah tabiatnya. Itu adalah tabiatnya. Pasti jatuh di dalam dosa dan kesalahan. Karena itu di pembungan hadith kudsi itu Allah berfirman Ya Ibadi innakum tuhti'una lil layli wal nahar wa anagfiru dhunu bajabi'an pastagfiruni agfir lakum Wahai hamba-hambaku sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam sedangkan aku ini ma maha mengampuni dosa Maha ampunlah kalian. Kepadaku. Pasti aku akan ampuni kalian. Kita juga tahu bahwa. Dari asma'ul khusnah. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Ada nama al-ghafur. Nama al-ghaffar. Nama ghafir. Yang semuanya kembali kepada makna. Yang mengampuni dosa-dosa. Ya Allah yang memiliki sifat rahmat. Dalam namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha merambati hambanya. Dan Allah cinta kepada hamba-hambanya. Yang memohon ampun kepadanya. Kulia ibadiyan ladina asrafu ala ampusihim. La taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaqfiru ad-dhanu Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah lawai Nabi Muhammad sampaikan kepada mereka. Firman ku. May hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Dan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan adanya sebab-sebab pengampunan. Ada hal-hal yang dengannya. Orang hamba diampuni dosa-dosanya atau dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala beramal dengan amalan-amalan kebaikan amalan kebaikannya ini mengganti dari amalan keburukannya menyingkirkan dari kesalahan-kesalahannya datang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hamba-Nya karena itu kita sangat bergembira dengan kehadiran bulan Ramadan di mana bulan ini adalah bulan pengampunan. Kahrul Magfirah, Bulan pengampunan. Karena di dalam bulan ini. Bertebaran amalan-amalan. Pintu-pintu kebaikan. Lahan-lahan ibadah. Siapa yang melakukannya. Siapa yang menegakkannya. Maka itu bisa menjadi sebab pengampunan. Untuk dirinya bisa menjadi sebab pengampunan untuk diri ya dan diantara keindahan bulan Ramadhan ini Diriwayatkan oleh imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersebda alsalawatul kams waljum'atu ila jum'ah waramadhanu ila ramadhan mukaffiratun Salat lima waktu. Dari sebuah salat ke salat berikutnya. Dari maghrib ke isya. Dari isya ke subuh. Dari subuh ke duhur. Dari duhur ke asar. Asar ke maghrib. Dari sebuah salat ke salat berikutnya. Sama dengan dari jumat ke jumat berikutnya. Dan yang ketiga dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Adalah penggugur dosa antara keduanya. Sepanjang dia meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi itu adalah bulan pengampunan. Ramadan itu bulan pengampunan. Pertebaran di dalamnya rahmat Allah. Hujan kebaikan. Yang telah disiapkan untuk umat Islam ini. Puasanya sendiri itu adalah pengampunan. Karena itu di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man saam imanan gufiralahu ma, ma min dhambi. Siapa yang puasa Ramadhan karena keimanan dan mengharap pahala. Maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Itu puasa. Yang kedua di riwayat yang lain tentang salat malam. Kata beliau. Ramadana, imanan wa ma min Siapa yang berpuasa Ramadhan. Karena keimanan dan mengharap pahala. Maka Allah akan ampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Yang ketiga menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, kugfir lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Ini tiga amalan, kita semuanya melakukannya, mengerjakannya di bulan Ramadhan, sebab pengampunan dosa. Dan pikir yang lebih mendalamnya lagi, kalau kita dalami mana hadith, di dalam hadith ini ada tiga pokok pembahasan. Dari amalan hati, dari pokok syariat, juga penggugur dosa dan kesalahan. Yang pertama di bahasa Manso siapa yang puasa, yang kedua siapa yang sholat malam, yang ketiga siapa yang sholat malam di malam Lailatul Qadar, ini namanya ibadah. Puasa dan sholat itu syah sebagai puasa dan sholat ibadah yang diterima kalau sesuai dengan sunnah Nabi saw. Mengikuti sunnah Nabi itu itu penggugur dosa dan kesalahan, Penggugur dosa dan kesalahan. Karena itu swahaan umat Islam ini diberi oleh Allah berbagai kemudahan. Yang lakukan suatu, karena sunnah Nabi nya Alaihi Wasallam mengikuti Nabi di dalamnya, maka itu adalah sebab dosa-dosanya diampuni. Dan itu adalah tanda kecintaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahfirman, Kalin kuntum tuhhibun Allah, fatabiuni yuhbibu kumullahu. Kalau memang benar kalian cinta kepada Allah. Kalau mengaku cinta kepada Allah. Semuanya bisa mengaku. Yang mengaku cinta ini banyak di atas muka bumi. Bukan umat Islam saja yang mengaku cinta kepada Allah. Orang Yahudi dan Nasara juga mengaku cinta kepada Allah. Jadi hati-hati ya. Jangan... Orang itu terlalu terkecoh dengan mengaku cinta. Pengaku cinta itu banyak. Ya. Pengaku cinta itu banyak. Tapi yang benar cintanya itu yang menjadi sumber pembahasan. Dalam Al-Quran dikatakan, berkata orang Yahudi dan Nasara, kami adalah anak-anak Allah dan orang-orang kecintaan Allah. Mengaku cinta kepada Allah. Apa itu diterima? Didustakan di dalam Al-Quran. Dan dibawakan ucapan mereka di dalam surah Al-Ma'idah itu. Untuk diterangkan kedustaannya. Ya. Dan di ayat di yang saya bacakan tadi surah Al-Imran. Itu adalah ayat untuk menunjukkan bukti cinta. Kalau kalian cinta kepada Rasulullah Wasallam, Cinta kepada Allah. Apa buktinya? aksi bukti tandanya apa? Quli in kuntum tuhibbunallaha Kala qalu qali yang benar cinta kepada Allah fattabiuni ikutilah saya kata Nabi sallallahu <tuhibukum> alaihi wasallam. Yuhibbukumullah pasti Allah akan mencintai kalian wa yaghfir lakum dzunubakum dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Itu sebab pengampunan dosa. Makanya puasa itu bukan sembarang puasa. Puasa itu bukan sekedar menahan lapar. Dahaga. Tidak makan. Tidak minum. Bukan sekedar itu. Betapa banyak orang yang puasa. Bagiannya dari puasanya hanya lapar dan dahaga. Atta'ab Betapa banyak orang yang. Melakukan sholat malam, bagiannya dari sholat malamnya hanya begadang dan kelelahan saya. Ini karena dia tidak lakukan puasa sebagaimana mestinya, dia tidak lakukan sholat sebagaimana mestinya. Puasa itu ada ketentuan-ketentuannya, ada batasan-batasannya, ada syarat-syaratnya. Inilah yang perlu kita perdalam. Jadi kalau memang cinta kepada Rasulullah SAW, kita pelajari bagaimana Nabi berpuasa. Kalau cinta kepada Nabi. Kita pelajari bagaimana Nabi itu solat malam. Apabila kita melakukan hal tersebut. Sesuai dengan sunnah Nabi. Nah itu sebab pengampunan. Ufira lahu yang lainnya dikatakan imanan. Karena keimanan. Dasarnya adalah hal yang suci. Dasarnya adalah hal yang benar. Dia melakukan karena keimanannya kepada Allah. Orang yang syah keimanannya. Dia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dari dirinya sesuatu yang dia berikan kepada selain Allah. Dia bukan orang yang ketika dirundung masalah dia berdoa kepada selain Allah. Dia bukan orang kalau mendapatkan berbagai impitan dunia. Dia mencari tempat-tempat dikeramatkan tempat-tempat selain dari masjid Allah. Tapi seorang mukmin itu muslimin. Katakanlah Sungguhnya salatku sembelihanku hidupku dan matiku semuanya hanya untuk Allah Rabbul alamin. Tidak ada syarikat baginya. Demikian saya diperintah, dan saya adalah orang yang paling pertama berserah diri kepada Allah. Itulah seorang Muslim, ibadahnya hanya kepada Allah. Dasarnya keimanan, iman ini, ini pondasi yang memperbaiki bangunan. Kalau seorang membangun ibadah, ketaatan, tanpa keimanan, itu ibarat dia membangun bangunan tanpa pondasi. Jangan tunggu angin ribut. Nanti datang angin sepoi-sepoi aja bisa jatuh bangunannya. Ya. Kalau tidak ada pondasinya, Harus ada pondasi yang kuat. Itulah keimanan namanya. Dan keimanan ini adalah sebab pokok dari pengampunan dosa. Itu adalah puasanya, sholat malamnya, baca Al-Qur'annya, ibadahnya kaum muslimin di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga. saban. Dan dia mengharapkan pahala. Itu namanya keikhlasan. Ikhlas. Ikhlas ini keselamatan. Ikhlas ini. Sebab dosa-dosa digugurkan. Kesalahan-kesalahan. Dihapuskan. Coba lihat itu. Subhanallah. Hadis diriwayat muslim. Orang lelaki. Dia berjalan. Dia dapatkan di depannya ranting telah menghalangi jalan kaum muslimin, menghalangi jalan orang-orang. Maka dia singkirkan ranting ini, dia bersihkan jalan, dia berkata, "Saya singkirkan ini, jangan sampai mengganggu saudara-saudaraku kaum mukminin." Kaum muslimin. Maka kata Nabi SAW. alaihi wasallam, "Fa jannah Allah masukkan dia ke surga. Jangan lihat pada amalannya, dia cuma meringkirkan ranting. Ada sesuatu yang lebih besar. Dia menyingkirkan ranting itu, siapa yang dia harap. Ada pemerintah yang mencatat gaji untuknya. Ada orang yang dia harapkan pujian. Tidak ada niatnya hanya. Jangan sampai saudara-saudaranya kaum Muslimin terganggu. Itu keikhlasan namanya. Kali ikhlasnya benar. Allah masukkan dia ke dalam surga. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Disebutkan kisah seorang perempuan. Di masa Bani Israil Ini maaf ya. Disebut sebagai seorang perempuan nakal. Dia turun sumur minum. Karena haus dan dahaga. Ini turun sumur ini bukan hal yang muda ya. Begitu sudah naik ke atas, dia dapati di seputar sumur ada anjing yang sedang mengelilingi sumur ini. mengeluarkan lidahnya sampai makan tanah karena hausnya. Maka dia pun kasihan pada anjingnya. Dia turun lagi dengan susah payah, dia penuhi. Kondeknya pakai air, kemudian diberi minum anjing ini Maka diampuni untuknya. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan menjadi sebab pengampunannya. Ya. Kata para ulama. Itu bukan sekadar dia memberi minum. Pada anjing. Itu keikhlasan. Suatu yang betul-betul. Ikhlas di dalam hatinya. Ikhlas ini. Ini yang harus kita catat pada diri kita. Kita jangan selalu memeriksa. Banyaknya amalan yang kita kerjakan. Tapi periksa kualitas amalan itu. Kualitasnya itu pada keikhlasan. Diperhatikan keikhlasan. Perhatikan amalannya itu sesuai dengan. Apa yang dicintai dan diridhoi oleh ya Allah. Kita melakukannya semata untuk Allah. Kita melakukannya hak, hanya hak Allah di dalamnya. Tidak ada urusan manusia pada amalan itu. Dia melakukan amalan. Manusia mencelanya, memujinya. Tidak ada artinya bagi dia. Sama saja. Itu tanda ikhlas. Orang yang ketika dia beramal, amalannya itu seimbang antara pujian dan ujian, pujian dan celaan manusia tidak berpengaruh pada dirinya. Maka itu itulah ciri ikhlas. Ciri keikhlasan. Maka ini tiga hal dari sebab-sebab penggugur dosa dan kesalahan, sebab pengampunan. Yang ini ada di bulan Ramadan. Yang pertama keikhlasan kepada Allah. Yang pertama keimanan kepada Allah. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga sesuai dengan petunjuk dan sunnah Rasulullah SAW. Kita perhatikan itu dalam kehidupan kita. Di sholat lima waktu kita. Di puasa kita. Di bulan Ramadan kita. Mana itu harus ada. Mana-mana inilah yang membuat amalan itu menjadi berberkah. Yang dilakukan itu bisa dilipat gandakan pahala dan ketaatannya. Tapi kalau keikhlasannya hilang. Bisa berkurang dari amalannya. Bahkan mungkin amalannya bisa hilang. Wa ila ma amilu min amalin, Di hari kiamat itu ada yang dikatakan. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan. Lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Tidak dianggap sama sekali, karena hilang dari keikhlasan, tidak ada keimanan padanya kemudian di bulan Ramadan ini dari sebab-sebab pengampunan dosa di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar malam yang lebih baik satu malam yang lebih baik daripada ribu bulan di bulan Ramadan ini terdapat 10 hari terakhir. yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 hari terakhir, boleh hidupkan seluruh malamnya. Beliau bangunkan keluarganya. Beliau kencangkan sarungnya. Dan beliau penuhi waktunya dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang paling hebatnya di 10 hari terakhir, di 10 malam terakhir adalah salat adalah sholat. Kalau ingin membaca Al-Quran silahkan. eh baca Al-Quran dalam keadaan sholat. Karena di posisi sholat. Itu posisi yang paling sempurna. Di dalam menghidupkan malam Laylatul Qadar. Di dalam sholat itu. Ada bacaan Al-Quran. Ada doa. Ada istighfar. Semuanya ada. Di dalam sholat. Nah, ini dari sebab pengampunan. Dan Ramadan itu seluruhnya adalah sebab pengampunan. Ya. Karena itu kadang bagian masyarakat kita Karena sudah populer ya disebut Ramadan itu Adalah awaluhu rahmah Wa usatuhu magfirah Wa akhiruhu itum minan nar Awalnya adalah rahmat Pertengahannya adalah pengampunan Akhirnya adalah pembebasan dari api neraka Ini hadith banyak diceritakan ya oleh orang-orang Tapi ini hadith lemah Bahkan sangat lemah sekali Dari sudut riwayat tidak ada ulama ahli hadith yang menguatkannya. Ya. Dari sudut makna juga, maknanya kurang tepat. Sebab Ramadan itu bukan pengampunan di tengah saya. Ramadan itu pengampunan seluruhnya. Semua bulan. 30 hari penuh. Ramadan itu rahmat dari awal hingga akhirnya. Dan Ramadan itu pembebasan dari api neraka. Dari awal hingga akhirnya. Coba orang yang berbuka saya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits Abu Umamah Al-Bahili riwayat Imam Ahmad inna lillahi inda kulli fitrin utaqah sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap berbuka di setiap berbuka Maka ini adalah bulan yang hendaknya kita bergembira dengannya berbahagia dengan kedatangannya maka kita periksa kita siapkan dari bekal-bekal bekal yang paling baiknya. Dari keikhlasan, satu, keimanan. Yang kedua, yang ketiga mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, yang keempat berpuasa. Yang kelima, melakukan sholat malam. Yang keenam, menghidupkan, mencari laylatul qadr. Menghidupkan 10 hari terakhir. Yang ketujuh, dari sebab pengampunan dosa, banyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Al-Quran itu semuanya berpahala. Dari segala sudutnya. Dari segala sudutnya. Dia membacanya dengan lisannya. Dia berpahala. Dia menghafalnya Itu ibadah tersendiri. Dia melihat mushaf saya. Tidak membaca. Cuma melihat saya. Mulutnya tidak bergerak. Hanya dia lihat ayatnya. Melihat mushaf Itu ibadah. Dia tanda kandungannya juga ibadah Dia amalkan isinya ibadah yang lain Dia berhukum dengannya ibadah yang lain Dia perdengarkan kepada orang diajarkan kepada orang ibadah yang lain Kita baca Al-Quran ini Kita baca Al-Quran ya Al-Quran yang kita baca ini riwayat Dia hafal dari masa ke masa kita baca Al-Quran itu puruk per puruk. Panjang pendeknya saja itu sama guru di style, diluruskan. Kalau kita pendek misalnya harusnya 4 harokat, dibaca dua harokat, ditugur sama guru. Harusnya dua harokat, kita baca empat harokat sama guru ditugur. Karena ini Al-Quran diterima oleh Nabi dari Jibril. Langsung dari lisan Jibril, Nabi membacanya. Nabi membacakannya seperti itu kepada sahabatnya, sahabatnya membacakannya seperti itu kepada murid-muridnya sampai hari ini. Dan ini Al-Qur'an yang kita baca itu dari jalur Abu Abdurrahman As-Sulami, salah satu periwayatnya. Abu Abdurrahman As-Sulami beliau mendengar hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala Ketika mendengar hadis itu, beliau duduk 40 tahun mengajarkan Al-Qur'an. Disebabkan mendengarkan hadith itu. Empat tahun. Duduk mengajarkan Al-Quran. Uthman bin Affan. Berkata bahwa saya mendengar. Rasulullah SAW bersabda. Hayirukum man ta'allama Al-Quran wa'allama. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu sebaik-baik kalian. Maka beliau empat tahun duduk. Beliau berkata. Inilah hadis yang menyebabkan saya duduk di sini. Bisa sabar 40 tahun. Karena itu predikat tinggi. Sebaik-baik kalian. Manusia yang terbaik di tengah umat Islam. Bukan perbandingan dengan selain umat Islam. Ini perbandingan antara umat Islam. Sebaik-baik orang di antara kalian umat Islam. Adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka ini Al-Quranul Karim. Kitab yang penuh dengan keajaiban. Tidak pernah berakhir dari hikmah. Dan petuahnya kitab yang di dalamnya ada segala sesuatu harusnya menjadi perhatian kita. Kemudian dari sebab pengampunan, di dalam bulan Ramadhan adalah banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. waktu sahur secara khusus. wabil Kipat penduduk sorga itu dikatakan, di waktu sahur mereka selalu beristighfar. Itulah fungsinya ada waktu sahur. Dan di situ waktu yang paling bagus untuk istighfar. Tapi yang menjadi masalah kita ini waktu sahur. Belum lagi sahur sudah pergi jalan-jalan. Ya, keluyuran. Menyebukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Padahal di waktu sahur itu waktu yang paling bagus untuk istighfar. Cukup dia baca astagfirullah. Atau astagfirullahalladhi la ilaha illahu qayyumu atubu Atau dia baca sayyidul istighfar. Allahumma anta tarabbi. Dan seterusnya. Dia aja istighfar apa saja. Itu adalah hal yang besar. Dan itu dibaca di waktu sahur. Kemudian dari sebab pengampunan. Adalah dia banyak berdoa. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ini adalah pokok. Amalannya orang yang berpuasa. Dia banyak berdoa. Doanya mustajabah. Dari awal puasa sampai akhirnya. Karena Nabi SAW bersabda. Ada tiga orang yang tidak ditolak doanya diantaranya antaranya da'watul sa'im. Doanya orang yang berpuasa. Ini beberapa sebab pengampunan. Hal-hal yang menyebabkan dosa itu diampuni. Di bulan Ramadan. Dan banyak lagi hal yang lain. Mudah-mudahan yang sedikit ini. Bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang sedikit ini bisa mengingatkan. Bahwa oh rahmat Allah itu luas sekali. Banyak sebab pengampunan. Kita harusnya berbahagia sebagai umat Islam. Jangan putus asa ya rahmat Allah. Subhanahu wa Ta'ala, lalu berbaik sangka kepada Allah. Subhanahu wa Ta'ala, mengharap kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua umur yang panjang, bisa masuk ke bulan Ramadan. Kemudian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua riobanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan kita berkumpul di tempat yang baik ini dalam suasana ketaatan. Dalam kebaikan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengumpulkan kita semua Kelak di kemudian hari di sorga Allah subhanahu wa ta'ala Yang penuh dengan kautaman Inna huwa walqadiru alaihi Wallahu ta'ala ala Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan Subhanakallahumma Wabihamdik Asyadu an la ilaha ila anta Astagfirku wa atubi ilaik Walhamdulillahi alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh